Yo, halo WhatsApp guys, welcome back di YouTube channel dari obot Nah, di video kali ini kita bakalan main game Mobile Legend Adventure di sini uh, ada event baru ya Valentine. Nah, di sini aku udah dapetin 1000 1000 gem eh 1000 diam, diamond. Jadi setiap harinya itu kalian login aja di Event Suite, witches kayak ini nih. Tar pilihnya yang jangan yang gratis, yang yang kanannya. Itu dapetinnya lumayan. Bisa dapetin 1000 Diamond Atau 1500 Diamond Kalau Hoki itu bisa juga dapetin 3000 Diamond Nah di sini juga ada event uh, skin yang baru ya. Skin Yujong sama skin hanabinya Ini mantap. Lalu skin Chang'e. Itu gila sih. Skinnya ini skin premium semua BTW ya. Skinnya didapetin dengan cara top up kita masuk ke event yang selanjutnya nah di sini ada event yang baru ini suasana hati Oke kita tinggal diklik di bagian mana saja disini ntar bakalan muncul uh, muncul kata-kata ya tulisan kayak gitu ntar bakalan naik itunya di sisi kiri tuh uh, apa reward itu ya Iya pokoknya kayak gitu dah harus sampai 70, nah ini nih seperti ini, ini baru 3, mungkin besok lagi ya, ini aku juga baru login lagi nih, nah kita klaim dulu aja nih, ada dapat 500 lumayan dah, 500 diamond, oke, btw ini buat teman-teman yang baru join di live stream ini, eh bukan live stream video anjir di video ini uh, welcome ya jangan lupa juga untuk di subscribe jika kalian suka bantu di share juga dan juga di di like videonya tentu saja itu nah di sini ada banyak juga yang bisa di apa di, di claim ya untuk event februari ini event special valentine nah kita udah masuk sini di sini aku enggak main dulu. Seperti biasa kita bakalan nge ya. Di sini ada Esmeralda tapi aku enggak Esmeralda nih. Nah, ini ada 10 12 tiket. Kita bakalan coba aduh, 10 tiket. Mudah-mudahan dapat nih. Kita bikin bulat. Bulat itu tandanya donat. aduh enggak ini enggak dapat anjir. Dah. Ampas tapi bukan yang ini, kali ini kita bakalan gak bakalan happen, eh, eh, Kaca itu nah, ini nih aku belum punya hero nya bis, ini heronya tank ya, rollnya BTW ini keren banget dari sistem, apa sistem lagi dari penampilannya ya, ini ultimate nya ada skill skillnya juga ya ini kayak game sebelah, Hong. kayak impact ya kayak gitu deh. Nah, di sini aku udah ada 7.000 79.000 diamond. sini juga bisa dipilih mau apa. Aku coba ini aja dulu ya. Ini kalau 10 kali itu 5.000. 5.000 diamond. sini aku udah udah nyiapin ini diamond ada 79.000. Kita coba aja langsung yang pertama kita gacha. Oh, Oke. Okay. Seperti biasa se-gacha pertama itu nggak dapat ya. Udah keluar 5000 ribu. Kita coba gacha yang kedua. Mudah-mudahan Bismillah dapet. Aha, ada yang kuning. Nice. Udah langsung dapet di angka 10 ribu. 10.000 diamond udah dapet ya. Dua kali gacha, satu kali gacanya 5.000. Tapi masih belum cukup sih. Kita coba lihat dulu aja heronya di galeri. Nah, di sini SSR paling atas Kenok. Ini bagus kita klaim dulu aja. Nah, dapat 100. Jadi kalau misalkan belum punya heronya, baru punya itu diklaim, bisa diklaim, bisa dapatin 100 diamond lumayan kita coba cari di sini di daftar kita upgrade ya. Kau mau langsung upgrade saja ini kita pasang itemnya. Langsung update cepat. Langsung ke level 100. Oh, Oke, okay, nice. Nah, di sini untuk uh, naik ke level selanjutnya ya. Level 120 itu dibutuhkan fusion. Nah, potion itu sendiri harus ya di hero yang sama ini ya di hero yang sama nah seperti itu kita coba gacha lagi ya aku juga lupa lagi anjir. udah lama gak main jadi agak masih agak lupa-lupa lupa-lupa ingat dah kita klaim-klaim dulu aja nih <tuh> sambil ngopi juga ya guys nah kita klaim-klaim dulu aja banyak banget ini di backpack di tas banyak ya ini apa Anjir nggak tahu aku pragmen kayak gitu dah aku juga kurang begitu tahu sih sekarang ini banyak, banyak banget di tas di backpack nggak terlalu guna sih guna cuman nggak tahu ya fungsinya belum belum ngerti ya kita coba ini gimana sih Anjir nggak ngerti aku nah ini kita klaim-klaim terlebih dahulu kita kebalik lagi ke pushen nggak nah, jadi kita ke pushen lagi <laughs> kita nge-push nah kita langsung ke buang dulu ini buang-buang yang nggak guna nah di sini kan tadi udah dapat jadi bisa ngupgrade galeri of valor nah udah kita ke pushen klaim dulu aja dah ini karena belum bisa nge-upgrade ya ke bintang merah bintang 6 kita coba gacha lagi 5000 wih dapat nih Oh nggak maniak enggak dapet gacha yang pertama berarti udah habis 15.000 15.000 Diamond udah habis jai Coba gacha yang kedua 20.000 diamond Belum dapat Aduh belum dapat tapi itu dapat item-item ini nih Bagus Kita coba di ketiga Keseluruhannya 5 25.000 Wih didapat Nice Kita dapat lagi Keno Wih animasinya keren ya Keno Ini udah dapat ya Berarti habis 25.000 diamon untuk dapetin Keno ini poros juga ya udah kita langsung aja ini salah bukan yang itu bukan yang itu di bawah eh udah dinaikin perasaan nah ini nih. nah kita coba upgrade ke bintang merah bintang 6 kita coba pushen bukan upgrade ya pushen Oke, okay, nice. Disatukan. Oke. Okay. Jadi setiap mau update itu harus memalukan pushin. Sebenarnya enggak harus hero itu juga sih. Bisa dengan uh, contohnya elemental dengan elemental kayak gitu. Ini. Nah, kita update terlebih dahulu. Enggak bisa ya. Harus bintang 9 kita update lagi mentokin sampai 120. Oke, okay. enggak bisa lagi. Jadi, setiap kali naik gini, harus upgrade lagi. Harus punya uh, hero nya lagi untuk uh, masuk ke upgradean selanjutnya di bintang 7 Bintang 7 itu bintang dua merah seperti itu. Kita coba ini klaim-klaim dulu, perlakuan perangmen siapa tahu pentingnya kan, emang penting sih, penting buat upgradean ya. tuh Semuanya itu di game itu nggak ada yang nggak penting, itu penting semua. Material terkecil terkecil pun itu sangat penting sekali. udah kita coba lihat-lihat dulu ya. Oke, kita bakalan coba lihat ini ya uh, efek uh, dari ultimate skill-skillnya. Nah kita coba lihat di sebelah kiri ini. Oh ini, oh ini bukan ini. Yang nah yang ini nih. Nah, di sini ada tampilan saat battle-nya ya. Di sini hero trial-nya mukul mukul biasanya basic-nya kayak gitu. Keren. Nah, ini ultimate-nya. Nah, ada animasinya keren. Jadi ultimate-nya itu bisa ngelindungin diri sendiri ada shield terus ngeluarin cahaya kayak gitu. Ini ada pasifnya juga nah pasifnya oh bisa ngelindungin temen jadi temen yang ada di pinggir deket itu bisa ngelindungin ini skill ketiga nih oh skill iya skillnya kayak gitu strip strip string kayak gitu deh. ini pasifnya juga bisa nambahin darah nah seperti itu efek dalam battlenya ada pasifnya pasifnya bisa nambahin darah terus bisa nge-shield temen juga yang jaraknya deket sama si kenonya ini, ultimate-nya itu bisa ngelindungin diri sendiri terus ngeluarin cahaya kilatan kayak gitu bagus sih untuk hero uh, uh, tank sangat-sangat berguna juga ya nah oke, okay, sampai sini aja dulu videonya, thank you semuanya bye-bye